Ketika melihat orang yang sedang memancing, sekilas terlintas di pikiran kita bahwa orang tersebut sedang mencari ataupun menangkap ikan dengan cara memancing. Namun perlu kita ketahui, bahwa memancing dapat memberikan pencerahan, yang mana memancing bisa mengajarkan kita tentang banyak hal. Bahkan, memancing terkadang dianggap sebagai satu di antara cara untuk belajar memaknai kehidupan. Dengan memancing, kita diajar untuk bersabar, bahwa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan dengan melalui proses dan usaha ataupun kerja keras. Memancing juga bisa mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi. Tak perlu marah, kesal atau jengkel saat mata kail yang kita lembarkan tak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Kita juga bisa belajar berkonsentrasi dari melakukan aktivitas memancing. Belum lagi, kita juga diajar berpikir positif dan optimistis bahwa kail yang sudah dilempar, jala yang telah ditebar, akan mendatangkan hasil. Memancing juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti melatih motorik serta mengolahragakan sendi dan otot. Namun, perlu juga diingat agar kita tak lupa waktu saat memancing karena kita harus bijak dalam menggunakan waktu.